Klinik Apung Kimia Farma dan Badan Wakaf Al-Qur'an melaksanakan kegiatan bakti sosial yaitu berupa pengobatan dan penyuluhan PHBS. Antusiasme daripada masyarakat Pulau Kelapa dan Pulau Harapan sangat-sangat bagus sekali. Tim Kimia Farma atau Klinik Apung dan Badan Wakaf Al-Qur'an ini akan Mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk warga Kelurahan Pulau Kelapa. Untuk itu, kami berharap dengan adanya tim klinik apung di Kelurahan Pulau Harapan ini, masyarakat akan lebih sehat dapat manfaat yang lebih besar buat warga kami. Badan Wakaf Al-Quran ini bekerjasama dengan Kimia Farma ini baru pertama kali diadakan di Pulau Seribu Utara. Terima kasih kepada Klinik Apung, Kimia Farma, dan Badan Wakaf Al-Quran yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah Turhan Koklapa, Kecamatan Kapan Seribu Utara. Saya berharap pelayanan kesehatan ini berkelanjutan. Di wilayah Kepulauan Seribu Utara Terima kasih Kami mewakili warga RW 04 Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Dengan terselenggaranya acara uh, klinik Apung ini Mungkin sangat membantu masyarakat Khususnya masyarakat yang membutuhkan pengobatan Jadi bunyi ngalamin sesak, ada sakit lambung juga, terus kakinya bengkak. Jadi dari pemeriksaan tadi ini sedikit memang ada gangguan di jantung beliau yang menyebabkan pembengkakan di kakinya. Jadi sirkulasi ke seluruh tubuh itu terganggu gitu ya, jadi cairannya mengendap di kaki gitu deh bahasa mudahnya ya. Oh, ada batuk juga gitu, tapi insya Allah kita minta sama Allah supaya disembuhkan ya Nek supaya cepat sehat. Ya, uh -uh. Oke, okay. yakinnya sama Allah ya. Dokter hanya perantara. Dan mengucapkan terima kasih atas kerja dari Klinik Apung yang sudah jauh-jauh dari Jakarta untuk menyumbangkan kebangsinya terhadap masyarakat Kelurahan Kelurahan Harapan dan Kelurahan Kelurahan Harapan terutama khususnya masyarakat menyambut antusias dalam pengobatan gratis atau Kelurahan ini. Harapan kami atas nama warga Pulau Harapan khususnya karena saya orang Pulau Harapan mengharapkan kepada Kimia Farma dan segenap ini agar selalu continue pelaksanaannya. Artinya jangan hanya hari ini aja, kami mengharapkan agar selalu disanakan di pulau-pulau masingnya Saya bisa berobat alhamdulillah diberikan eh, pengarahan, diberikan eh, masukan oleh dokter-dokter yang handal saya anggap Cukup memuaskan saya, saya berterima kasih. Dan untuk khususnya buat warga saya di Kepulauan Pulau Harapan ini, sangat berterima kasih banget dengan adanya klinik Apung ini dari Kimia Farma dan BWA ini. Uh, saya berobat, keluhan saya cuma kalau kolesterol Pak. Ya penanganannya, dokternya baik-baik, dan sopan-sopan, ya puaslah. Semuanya Pak, kegiatan ini jangan sekali aja, semoga berkali-kali lah gitu. Kegiatan ini sangat berarti untuk masyarakat, khususnya Kepulauan Seribu. Klinik Apung Kimia Farma WA mantap, maju terus, pantang mundur. Saya selaku koordinator daripada tim kesehatan, mengucapkan banyak terima kasih, diberi amanah oleh Kimia Pharma, dan BWA yang bekerja dalam hal ini yaitu Klinik Apung dengan kapalnya, insya bermanfaat untuk diri, untuk tim, untuk Mia Farma, untuk BWA, dan wabil khusus untuk masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan.